Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channel YouTube kali ini. Aku mau ngasih kalian tips gimana cara supaya daging itu empuk seketika, nggak perlu pakai presto dan nggak perlu masak lama-lama. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke guys, di sini udah aku siapin daging yang udah aku potong-potong buat masak sate goreng. Nah ini udah aku bersihkan dagingnya dan buang kotorannya. Selanjutnya ini dia buah nanas. Kira-kira mau diapain ya daging sama si buah nanas ini. Tahap pertama, dagingnya ini mau aku marinasi dulu dengan garam dan lada putih. Ini aku tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian aku taburkan secukupnya lada putih bubuk. Ini dikira-kira aja ya mau seberapa banyak Kemudian kita aduk-aduk semua bahannya supaya tercampur rata si daging dan bumbu seasoningnya Nah, kenapa di sini aku tambahkan bumbu seasoning? Karena nanti setelah dikasih sesuatu untuk mengembukkan daging, itu nggak boleh didingin lama-lama, jadi harus langsung setara ya, air dagingnya. Ini ada rasanya, jadi langsung aku tambahin bumbu seasoningnya. Oke okay, guys, tahap terakhir ini ada nanas, dan aku parut buah nanas pakai parutan keju jadi buah nanas ini mengandung enzim bromelain yang dapat memutuskan ikatan peptida pada protein karena itu, buah nanas ini bisa dipakai untuk mengempukkan daging makin muda nanas akan makin cepat dagingnya itu empuk jadi dengan ditambahkan nanas ini dagingnya itu bakalan empuk dalam hitungan menit ya guys dan gak boleh didiemin lama-lama karena bakalan hancur si dagingnya Simpel banget bukan? dan tips ini bisa juga dipakai untuk mengempukkan daging kambing selanjutnya kita aduk-aduk buah nanas dan dagingnya ini sampai tercampur rata dan nanti kita diamkan kurang lebih selama 5 menit jangan lewat dari 5 menit ya karena dagingnya itu bakal hancur karena ini dagingnya gak banyak cuma 1 kg daging jadi, lamanya marinasinya ini tergantung banyaknya dagingnya. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga tips ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya.